Menemani santai siang kalian saat ini Tentunya bangun min akan menyuguhkan informasi terbaru Dan kabar spesial dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Di kabar pertama kembali kita mendapatkan info penting Kali ini langsung dari L2W Warga Konoha jangan sampai lupa fokus ke Abang L Untuk voting persahabatnya di kategori tambahan Di ajang infotainment world 2022 Artis paling sesmet BBL masuk nominasi dan untuk warga Konoha fokusnya ke Abang Fatih Jangan sampai lupa dukung penuh Buktikan kekompakan dan kesulitan kita semuanya Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh L2W Masih ada satu kategori baru Emang SCTV hobi banget ngasih kategori tambahan Gaspul yuk fokus ke BBL ya katanya tuh Masya Allah kita dihimbau untuk fokus ke Abang L mudah-mudahan ada rezekinya BBL bisa mendapatkan piala penghargaan artis paling sosmed kemudian juga persahabat ya, info resmi dari Indosiar mengenai Ajang Indonesian Award 2022 tepatnya dia Ajang Indonesian Dangdut ya. jangan sampai lupa dukung idola kesayangan kita karena Lesti dan Rizky Billar juga masuk nominasi ini diinfokan langsung oleh para host Dangdut Academy 5 semalam mengenai ajang penghargaan Indonesian Dangdut Award 2022 yang akan diselenggarakan di Indosiar tanggal 3 November 2022. Untuk waktu voting itu mulai tanggal 1 Oktober. Jangan lupa bersama ya, vote di sosial media Indosiar, SMS, dan di aplikasi video.com juga. Gasken, ini juga tugas warga Konoha untuk selalu mensupport karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Bilar. Kita simak juga di kalimat caption info resmi langsung dari Indosiar. Ajang Penghargaan Indonesian Dangdut Award 2022 akan segera hadir di Indosiar untuk mengapresiasi musik dangdut serta para pedangdut di Indonesia. Yuk, pantengin terus sosial media Indosiar dan voting pedangdut kesayangan kamu. Itulah info resmi langsung dari Indosiar mengenai Ajang Penghargaan Indonesian Dangdut Award atau IDA 2022. Dan untuk kabar selanjutnya, persahabat kita mendapatkan informasi terbaru nih mengenai penampilan Leslar nanti malam di ajang Infotainment World 2022. Kita mendapatkan informasi bahwa bunda Lesti Papa Bilar itu batal tampil. Persahabat ya nggak tahu kenapa. Tentunya kita sebagai fans sejati hanya bisa mendoakan yang terbaik ya untuk Leslar Dan kita masih menunggu informasi terbaru dan pastinya kabar-kabar terupdate. ...mengenai batalnya penampilan Leslar malam hari ini. Dan selanjutnya di Simang juga kabar dari Leslari di Lovers 2... ...di IGES pribadinya 15 jam yang lalu meneruskan sebuah kelima. Saya mau istirahat dulu untuk sementara gak aktif di Instagram. Selamat malam untuk semuanya. Dan tentunya di postingan ini banyak sekali komentar negatif diberikan... Dari ubur-ubur netizen dan haters Kita lihat di slide berikutnya Masih di unggahan Instagram yang sama Persahabat ada sebuah kalimat yang diposting oleh lestari.leslarlovers2 Heran ya, gua bikin story bilang mau istirahat dulu pada heboh disangkut pautin sama Leslar yang gak ada hubungannya Pada bego emang para ubur-ubur Gua mau istirahat cuman beberapa hari aja Karena ada yang lebih penting sama suami dan anak keluarga Gak ada sangkut bautnya sama Leslar Dan Leslar mah fan-fan saja gak ada apa-apa Selalu pada negatif thinking dan overthinking Memang ubur-ubur persahabat ya Ini selalu berulah Ditanggapin salah, dibiarkan makin menjadi untuk ubur-ubur hati-hati bersosial media apalagi persahabat ya, sampai memfitnah seseorang kita lihat nih persahabat ya, postingan DM dari salah satu ubur-ubur atau netizen yang selalu berkomentar negatif kepada Leslar kalimat DM nya hahaha kan ternyata hubungan Leslar udah renggang dan mereka sudah pisah ranjang Pantesan si Lestari mau menepi Mana tuh idolamu yang sering kalian puja-puji ganteng soleh penyayang keluarga bucin ke istrinya Fred Katanya tuh ya Dan langsung ada sebuah kalimat juga diposting oleh Lestari.Lestalovers2 Ini DM-an orang tergoblok Gue bilang mau istirahat bukan mau menepi Istirahat cuman beberapa hari dan siapa bilang Leslar udah pisah ranjang Sok tahu lo nyet, ini udah fitnah lo Dasar Dajjal Ngebaca seenak udel Katanya itu bersahabat ya Lagi-lagi, memang kita dibuat geram Dengan ubur-ubur yang selalu berulah Yang selalu memberikan komentar-komentar Yang tidak baik kepada Leslar terkhusus Yuk bersahabat ya, tetap positif dan semoga tentunya Papa Bilar, Bunda Lesti Kejora selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kita masih menunggu cindukan-cindukan vitamin terbaru lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru Kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya Ini dulu informasi di siang hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh